Mesin cuci. Oh, okay, okay. Nah, okay. Okay, okay. Oh, oh <laughs> iya. iya. oke jumpa kembali dengan kami kami dipanggil malam hari yang punya okay, rumah yeah untuk memperbaiki Diri. untuk mesin cuci bermersap yang berukuran besar ya seperti ini coba kita akan memeriksa pada bagian sistem pada bagian kita akan mengecek di bagian sistem bilangnya di pertengahan Error dan tidak, tidak mau bekerja okay, Oke kita akan mencoba memeriksa pada bagian sistem Center Eh masih gajah center? Bukan gajah? Kalo lali orang gua Baterai Oh kalau HP kalo gua gua gua Enak coba ya HP mau coba kurip dulu iki berarti keluarnya banyune gak? 100 sendi pak, gimana? 33 itu mestinya mati ya? Ah ya, saya senang. Selang ini pasang aja nang mau banjir. Selang di, itu selang. Gimana sih? 33 saya, pak, bukan mau cobi tolong, bukan mau kembali. Misalnya kawan mati. Mati ya. Oke yang punya rumah bilang di menit 33 dia selalu mati error, terjadi error di menit 33, oke kita akan mencoba memeriksa mohon maaf untuk rekan-rekan kami dipanggil malam hari kami lupa membawa senter seperti ini ya agak gelap sedikit oke lah mas. keringan langsung uh, uh -uh. ya. Geng dicoba, oh. nah, nah, Pak. <laughs> error ya. Tak gilingan normal. kok ternyata dia masih di situ hmm. tahu Bu. gede, mencolot. Ora, dhek kalau nebe otakute jadi dia berdelek di sana. Maksudnya dia tidak bisa keluar. Berarti. Keluar, cuma berde, berde jadi dia kalau ngonombo -nong ke penak lagi melaju deh. Hmm. Seperti ini ya terjadi di gigit tikus pada oh. pada bagian bagian water, water, water internalnya ya pengisian air. Dia kemungkinan bisa. Juga. Kenapa nih? ijin oh pintu oh pintu depan saya mau nggak tiga ratus tiga saya kalau gelem ibu tinggi mana mana pak eh merknya lg oh denpo denpo denpo purun. Ya, yuk apa, mesin apa kadang kalau kalau Kebulukang, dia kani kanibalan mbak. Kang, dia apa? oplosan nih, Biasanya kan krecek gantos kalau niku? Eh, eh, eh. maupun niku, malah. Mbak, doniku malah habis. berarti water, air, water level, enengnya. Uh, uh, uh, uh. Iya, water level, water. Uh. Tapi, kok, drone kok, Ayam, mau tambah, mbak, uh, Coba, uh, Ibu, uh. copot. Coba ternyata, mungkin ada ini. Oke kita ya, mencari ya, ya. di bagian nah, kabel water ya. Intel atau alat mengukur airnya kemungkinan ada yang digigit- tikus sepertinya nah, di tidak itu bermasalah itu. ya untuk Hah? Oke kita teliti dulu untuk untuk apa namanya Buat terindral ya, dia menggunakan double seperti ini ya. Beneran, ya, ini gak perlu. Ini gak perlu. Ini gak perlu. Ini gak perlu. Ini gak perlu. Ini gak Ini Ini gak perlu. Ini gak perlu. Ini gak perlu. Ini gak Ini pengaruh perlu. Ini Ini gak perlu. Ini gak perlu. Ini gak Iki kabel pengisian toh. Dia kucingnya. Berarti dia dirancang ya pak ini, ya? Apa nih? -Ni? Kalau sing tirancah, sing diiki sih betul iki pengaruh kalau iki. Oh. Nah, cuman iki orang mana ya pak? sing nih jendelnya Bermasalah Yang <tuk tangan> Kalau ini kan air tanggungi isi air toh. Hmm. nih Oke, okay, kita sambungkan dulu untuk water intelnya karena salah satu dari kabel water intel di di tikus nanti kita akan mencoba dulu siapa tahu normal. <tik> untuk jalur-jalur lainnya sepertinya tidak ada yang dicokot, tidak ada yang ini tikus ya. Oke okay, kita teliti di bagian kabel-kabel lain Mengecek Oke okay, kita mengecek di bagian selang kemungkinan tidak ya karena tadi selang kita coba kita tiup tidak tidak ada yang bocor Oke, okay, setelah kita hidupkan pada bagian mesin Normal dan bagian sistemnya sudah normal semua Setelah kita teliti dan kita perhatikan cara kerjanya dia untuk Pengisian air yang kedua kemungkinan dia tidak mengisi Pada water Water Intel Dia terjadi error di pertengahan enak, Karena dia bagian pengisian di waktu Menit Ke 33 enak, yang bekerja enak, Untuk Water Intel yang satu Dan dia tidak mau Tidak mau mengisi Dan terjadi error enak, Karena dia menggunakan Dua buah ya untuk Water Intelnya Oke okay, sangat mudah ya untuk rekan-rekan dipermasalahkan di bagian water Intel yang kedua tidak bekerja dan dia tidak mengisi airnya dan terjadi error. Oke okay. Terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan mengshare. Oke okay, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan nanti kita lanjut di trik-trik lain. Oh ya jangan lupa untuk klik subscribe dan klik loncengnya untuk rekan-rekan yang baru mampir. <tik>